Tiba di studio SCTV, Lesti langsung melakukan GR untuk persiapan acara SCTV World pada malam hari ini. Nampak ia diantar oleh sang suami yakni Rizky Wilar. Lesti, bawa pulang tiga piala ya. bu pula tiga piala oke okay? pasti sukses ya dek. sukses lancar semuanya <laughs>